Jadi teman-teman untuk tripod kamera ini macam-macam ada yang sedang, ada yang besar. Kalau rental yang sedang cuma 20, yang besar 40.000. warga belinya yang sedang mungkin 200 sampai 300, yang besar mungkin 700 sampai 1 juta. Ada yang besar lagi harganya mungkin 1 juta sampai 5 juta. Bahkan ada yang sampai 10 juta. Oke, langsung saja kita akan belajar menggunakan tripod sedang atau yang besar DSLR ini jika teman-teman pengen beli langsung saja kunjungi akun shopee kami di Indonesia Kamera. Oke okay, nggak pakai lama langsung saja kita jelaskan. Oke okay, di tripod besar DSLR ini ada beberapa uh, kuncian jadi uh, insya Allah hampir sama antara tripod besar DSLR sama tripod sedang ini. Di sini saya akan mencontohi di King Joy. Jadi Penguncinya ada banyak. Hmm. Yang pertama saya jelaskan tentang yang ada di kaki. Cara bukanya gini, dibuka gini. Ya, ya ini penguncinya. Ketika sudah segini, maka dikunci lagi gini. Gak bisa diendekkan, ya. Naik di gini, dibuka, ditutup lagi. Jelas ya. Oke, di sini ada dua. Jadi ini bisa tinggi sampai satu setengah sampai 1,70 kalau yang ini, yang tripod besar DSLR ini. Oke okay, uh, kemudian di sini ada kuncian banyak nih nah, saya jelaskan yang ini dulu yang samping ini untuk atas bawah ya jadi ini agar bisa di atas bawakan ini kunciannya jika ini samen ke tadi maka tidak bisa untuk atas bawah tidak nah, bisa kan ya yeah. nah, jadi ini buat atas bawah jelas ya Kemudian ini kuncian samping ini untuk muter, untuk putar. ya. Jika ini dikunci, maka nggak bisa muter, nggak bisa muter ini jelas ya. Oke, kemudian e, di sini ada kuncian lagi ini untuk ngatur ininya pegangannya ya, motor pegangannya mau geser kemana. Oke, okay, kalau sudah kita kunci lagi. Di sini ada kuncian lagi. Ya, yeah. di sini ada kuncian ini. Iya, yeah, yeah. Nah, ada kuncian ini di agar bisa ini diputar ini. Ya, yeah. ini untuk meningkatkan tambahan. Jelas ya. Nah. Untuk teman-teman tak sarankan meninggikan yang ini saja yang bawah dulu agar lebih kuat enggak tergoyangkan oleh angin. Oke, nah, oke. Okay. Okay, terus ini bisa disampe bawah. Kemudian di sini ada kuncian lagi. Nah, di sini ketika kita mau segini ya kita kunci maka nggak bisa dinaik turunkan. Jelas ya. Oke okay, sudah. Uh, sampai sini uh, ketika mau menutup bisa ditarik ke atas sedikit Oke okay, kemudian di sini ini ada moonnya Oke okay, uh, cara buka moonnya gini caranya uh, tinggal ini ada penguncinya dibuka gini nah, terus dibuka gini ditarik ke belakang ya Oke okay, di sini ada bautnya uh, di sini uh, fungsinya buat di kamera. Jadi ini nanti dibawa di kamera, kemudian kameranya dimasukkan sini. Ini, pakai ini. Nah, pemasangnya miring ya. Coba lihat. Miring gini. Miring. Ini dilihat karena ada kunciannya gini. Ah, maka harus miring masangnya. Miring gini. Miring. Seret. Nah, gini akan tampil sedikit gini karena ada ganjelan ini maka kameranya ditekan otomatis ini akan balik kemudian tinggal dikunci oke jelas ya oke gini cara pakai tripod terima kasih e, jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar akan kami jawab jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman tahu kabar berita atau kabar dari pertanyaan teman-teman sekalian Salam Indonesia Kamera Salam Sahabat Fotografi Dan Videografi Salam Saudara